Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan mudah-mudahan hari ini Kita masih tetap diberikan Kesehatan dan juga Terjaga dari bahaya penyakit Corona Dan kali ini kita ketemu di Eranya atau masa PPKM darurat ya Dari pemerintah Mudah-mudahan kita tetap waspada Jaga diri kita Agar kita terhindar dari Wabah virus corona dan juga jangan lupa kalau tidak penting-penting banget Anda tetap di rumah saja jangan kemana-mana dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga sering mencuci tangan atau hand sanitizer juga jaga cara kita kalau kita keluar rumah Oke okay guys masih di channelnya Bang MC kali ini kita akan melanjutkan di program atau juga belajar menjadi seorang MC atau master of ceremony. Di video-video yang lalu kita sudah bahas bagaimana ada tips dan juga kiat untuk menjadi seorang MC, kemudian juga bagaimana kita mengenali audiens. Dan ini adalah kelanjutan daripada video-video yang sudah saya buat di channel saya di channelnya Bang MC. Saya sampaikan terima kasih kepada subscriber saya Yang selalu setia menunggu Daripada video-video saya yang akan saya buat Dan masih banyak lagi yang akan saya bikin untuk Anda Atau saya buat video-video tentang belajar Master of Ceremony Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa juga untuk yang baru Ikut gabung di channel saya Di channelnya Nyampang MC Jangan lupa subscribe juga like juga mungkin Anda bisa komen di bawah ini dan share ke teman-teman agar video ini bermanfaat untuk yang membutuhkan atau untuk orang yang mau belajar menjadi seorang MC atau juga untuk MC-MC yang mau menambah wawasan bagaimana menjadi seorang MC yang handal dan juga profesional guys kita sudah bahas kemarin tentang Kunci kenyamanan dan juga percaya diri di part 1 Dan ketemu lagi kita di hari ini di part yang kedua atau bagian yang kedua Langkah-langkah yang terpenting dalam kunci kenyamanan dan juga percaya diri adalah Di antaranya kamu perlu melakukan analisis audiens Secara garis besar kamu bisa mengetahui bagaimana respon daripada audien itu Melalui ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh mereka Tentu saja setiap audien ada yang terlihat antusias Ada yang kayaknya bengong, gak antusias begitu Yang intinya dalam membangun hubungan audiens kita juga perlu mengetahui latar belakang daripada audiensnya seperti usia rata-rata mereka, gender kebanyakannya, tingkat pendidikannya, dan mengetahui hal-hal tersebut sangatlah penting Untuk apa itu harus kita ketahui? Untuk memastikan penggunaan bahasa dan pilihan kata yang nantinya akan kita pakai Namun, tahukah kalian bahwa audiens mempunyai empat tipe audiens? ada empat tipe audiens yang perlu anda ketahui diantaranya, tipe yang pertama yaitu tipe the sheep. tipe audiens ini akan berusaha fokus untuk menanti pernyataan kita atau penjelasan dari kamu mereka cenderung sulit untuk menemukan pertanyaan yang akan dihajukan ke kamu sesekali mereka akan bertanya untuk sekedar klarifikasi dan ketika kita bertemu dengan audiens seperti ini, kerap kali kita akan merasa dihormati karena sikapnya sangat respek terhadap kita. Namun seringkali kita tak bisa memainkan kotak mata kita jika audiens dipenuhi oleh tipe yang ini. Kenapa? Karena tipe audiens ini yang cenderung sukanya mencatat saja. Itu tipe yang pertama audiens. Dan tipe yang berikutnya, tipe audiens yang percaya diri atau disebut hotshot tipe hotshot ini memiliki antusiasme yang sangat tinggi dalam mengikuti serangkaian acara dan mereka akan sangat fokus mendengarkan dan memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan lebih dalam lagi tipe audien yang hotshot juga dikenal sebagai juru bicara dari audiens-audiensnya Audien hotshot akan menyampaikan masukan atau komplain Untuk mengutarakan harapan mereka Inilah kita mengapa perlu memahami acara dengan baik Meskipun seorang MC bukanlah narasumber Namun kemungkinan kita juga akan menerima masukan Atau komplain dari seorang hotshot ini Jadi kalau kita, kalau kamu tak ngerti Habislah kita dan audiens yang berikutnya adalah tipe the cloud. Audiens ini terkenal dengan cerewet dan interaktif. Mereka menyukai diskusi dan akan berperan aktif ketika pada saat sesi tanya jawab atau Q&A session. The cloud juga mudah termotivasi jika diberikan perhatian. Ada manfaatnya juga sih, ketika kita dipenuhi dengan audiens the cloud, karena kita bisa menyapa mereka atau saling berdiskusi dan saling berinteraksi sehingga acara kita terlihat sangat hidup dan ini penting guys, hindari intonasi dan bahasan yang serius, buatlah suasana menjadi ceria dan tertawalah jika mereka membuat sebuah lelucon sebagai bentuk kita menghargai mereka, maka kita ikut tertawalah dengan mereka dan tipe yang keempat adalah tipe sniper Tipe ini merupakan audiens yang bertanya terus Terus menerus bertanya Ingat jangan tunjukkan wajah canggung kita Atau wajah canggung kamu Berusahalah untuk welcome dan merespon pertanyaan mereka dengan sangat baik Hal terpenting dalam menghadapi tipe sniper ini Dengan bersabar, tawakal, istiqomah. Dan jangan baperan Karena Kerap kali dia akan memberikan Pertanyaan yang di luar Kendali kita Atau kendali kamu Contohnya begini Seberapa sayang sih Kamu dengan mantan kamu Apa jawaban kita Nah itu pertanyaan Pertanyaan dari para hotshot Ingat ya guys Kita harus sabar Tawakal istiqomah Dan jangan baperan kalau menghadapi tipe sniper ini. Nah itulah guys, bagaimana kunci kenyamanan diri dan juga percaya diri kita. Ada langkah-langkah untuk kamu agar lebih nyaman dan percaya diri. Ingat ya, yang pertama kamu harus memahami diri kamu sendiri. Yang kedua memahami acara dan juga memahami audiens tiga langkah ini untuk kamu agar lebih nyaman dan percaya diri lakukan ketiganya dengan baik dan lakukan secara konsisten setiap acara kamu oke okay guys masih banyak tips dan juga trik menjadi MC yang handal dan juga profesional jadi prepare yourself and get ready menjadi MC yang profesional dan handal bersama saya bang MC